jago-jago semayang agil, sapa, lisa, jago U sapa, lisa, jago, Gil. jago-jago-jago semayang seku, semayang seku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir, nah, pilih. Ya, dia Ya. Ayo. Ya, ya, ya, sebelum kita masuk kepada pembelajaran ya, ya, ya. ke ada yang tidak hadir pada hari ini ya, ya, ya. ada ada siapa ada siapa ada Wah. Wah. Kalau begitu, bapak terpaksa mencari ayu dulu karena tidak di mana dia. Karena bapak tidak mau ada anak yang belajar bapak, anak tersebut tidak belajar. Ya, oke? Okay. Silakan nah, Makan. bapak ingin menemukan ayu. Tas uh, Sekarang kan jam belajar Agil. Iya. Nah di sini tepat belajar ya. Enggak Terus di mana? Di Ya bapak lah absen tadi di lokal. Ternyata kau udah ado. Ternyata kawan-kawan kau kau di luar. Ternyata kau di Cikong. Ngapain kau gini? Itu apa itu? Hah? sudah lada belajar merokok lagi di mana? Udah rokok? Meli. Meli dikasih orang tua tadi duit, tidak, maling, tidak, harapan orang tua kau, kau sekolah, belajar, ternyata kau di belakang lagi, nyuruh lagi, pakai rokok, sekarang kita baurusan di ruang guru ya, ke bapak. Dari pagi tadi uh, Agil udah belajar di lokal. Tidak. Ya, di mana be? Di tadi. Di tadi. Dari pagi di situlah. Iya. Ada yang lain kawan-kawan? Tidak ada. Tidak ada. Tahu DWK? Aku Apa tidak merasa rugi dari pagi tadi nongol situ kawan di lokal belajar dari pagi aktif. Di mana beli rekod tadi? di toko di dekat rumah kau? jauh. jauh. dah lama kau berbohong. boleh nggak? boleh. nah tadi bapak sangat kecewa jam pelajaran bapak masuk dan lokal ternyata toko ada. setelah dicari ternyata kau nyuruh di situ murok. kalau bapak tengok di di muka siswa kau sering terlambat juga ya? harapan bapak, kau tidak seperti itu. Tolong lihatlah ayah orang tua, juga sekolah, juga kan. Orang tua kita gitu kini sibuk nyari keperluan hidup, jadi anaknya main-main sekolah. Jadi untuk kali ini bapak minta jam pelajaran bapak tidak akan terulang lagi kau lari. Ya bisa ada kira-kira bisa kamu mengikuti jam pelajaran apa bisa. Uh, untuk kasus merokok ini di luar jam bapak tadi kalau sudah melakukan merokok jadi uh, bapak nitip ini untuk orang tua tahun bapak minta kehadiran orang tua kau besok ya tolong disampaikan ya kalau Bapak, kalau tidak sampai, dan tidak datang, berarti surat ini tidak saya sampaikan. paham nggak? Nah, jadi, untuk proses belajar mengajar tadi, uh, kita lanjutkan ke kelas. Dan jangan lupa ini dibawa untuk orang tua, besok biasa. Ah, tolong disampaikannya. Yes. <sweak> Pak, Pak, Abang, katawan mau ada yang Moko, Pak, Oke, kalian adik bisa di <tik> kan? Ada masuk sekolah atau Moko. ada laporan Adalah ponegu enggak Iya karena di karena panggil iya aduh surat panggilannya mana surat panggilannya ambil pegang Ko agil ko ketahuan main habis dalam sekolah mengopo Ay, lagi? Ay, bukannya aku lah Sekolah elok-elok Beri tengok ayuk kanu, Adik Belajar elok-elok Kami kelapa ayah di rumah Terpaksa tak te mencari pagi, motong Siang ke rumah Akan tak duk Apa sekolah pemimain? Ha, ah, nak jatuh ke rumah lagi? Jadi ya, lah mak dengan bapak macam kau Tiba ke kanan, elok-elok kau -elok. tengok ha Sekolah elok-elok Ha, ah, dikatakan orang yang lawan itu Kita dah nak panganeng ke tanduk bapak Wogil Kau si bawa hape tu Wogil, dia aneng tak bapak kau Bawa hape ke kau okay. tu Kau okay. boleh main hape main hape Lepas di kau Sebab jual hape kau Duduk, duduk Tiap hari main api. Aku guna beli HP tu pelajar, bukan untuk main. Main tu ada waktunya. Jangan nak main HP terus. Iyo, ya, Pak. Aku HP go. Awas kalau ya. ulangi lagi. Jadi ulangi enggak? Iyo. Ya. Ingat kata Bapak, oh. Hmm. Ah, kau koi oi dak gitu. Tidak nak kena rekatan orang tua balik ha, malam-malam Kan koi yogi kena kena cakap mak Duduk niyo Imbau Ayok kan Lisa bawa kasi ko Duduk niyo Oh Lisa kaya ko Oh isapa kaya ko Aku nga ni Orang tua tebi ayah marah malah tuh untuk kamu lah jadilah bapak dengan makhluk hidup untukmu itu gunanya kamu belajar taneng tegak bapak tuh Lissa, agil. saya nyuguh bapak siapa? siapa? ingat kata-kata bapak tuh iyo pak, gunanya untuk masa depan kamu tuh lah biar iya bapaknya belajar tuh nah, dia aneng cakap bapak ya iyo pak bapak tuh bapak tuh kalau belajar belajar waktu busi busi. Bukannya udah boleh main api Waktu main api main api waktu belajar belajar Lah Aning cekap apa, apa ya Ya kak Nah jangan diulangi dah Gil. Dengan adik Lisa rajin belajar nolong mah Ayo juga cantuk